Kembali lagi di channel saya Nikola Surya Duwanto Nah di video kali ini saya akan Memberikan informasi tentang jalur percabangan Dari stasiun Kutarjo menuju stasiun Purworejo Jalur percabangan ini hanya sekitar Panjangnya 11 km Dan dibuat pada Sekitaran tahun 1900an Jalur ini dulunya untuk logistik militer karena di Purworejo itu adalah kota yang relatif baru dan termasuk aman di Jawa Tengah jalur ini kemudian eh, aktif hingga tahun 1980 tapi di tahun 1990 jalur ini dioperasikan kembali lalu pada bulan November 2010 jalur ini kembali nonaktif karena Uh, sarannya yang sudah tua dan penumpangnya yang tidak memadai jalur jalur percabangannya saat ini untuk menyimpan gerbong TTW, Ttw ya gerbong TTW dari ujung sana dari mana tuh jembatan itu sampai ke sana. Enak nggak nih, je neng nih ya, ayah, laya. Untuk uh, ini apa jenis peletakan gerbong-gerbong ini yang diparkir di sini saya kurang tahu, tan bro. Ini, ini kurang tahu nih, sejak kapan gerbong-gerbongnya diparkir? Kita non -aktif, ya, kita harus menjang nonaktif ya, seneng. Ayah, uh, saya akan mencoba melihat salah satu gerbongnya. Ini sebenarnya ada atapnya, ada penutupnya terus ya dimaling orang. Nah, Nanti di dalam gerbongnya tuh seperti ini, hanya ya kosong sebenarnya. Sebenarnya tuh di atas ini ada atapnya, tapi udah dicuri orang kemungkinan. Nah, sama kayak yang di sini. Di sini kan ada atapnya masih ada nih. tuh fungsinya untuk apa ya untuk semen pupuk sama mungkin apa gitulah ini gerbongnya nih asalnya tuh dari stasiun Karangtalun tapi ya di parkir di sini karena mungkin di Karangtalun sana tuh jalurnya sudah penuh Cetat, saya coba ke sana melihat jalur keretapnya yang sudah lama enggak dilewatin spur nih. Nah ini untuk relnya tuh sudah mulai berlumut nih. Nih sudah mulai berlumut dan ini untungnya bantalannya sudah beton. Coba bantalannya baja kayak di lintas Purwosari Wonogiri itu relnya itu nggak bisa copot tuh sama bantalnya, udah nyatu. Dan ini untuk apa tuh suspensinya coba saya ke sana lihat obat oh, ini 2011 nih nah untuk aduh, koplernya tuh seperti ini ini untuk sambungan rem udara dan gerbongnya ya, seperti ini Tidak. saya ambil foto buat thumbnail nah, ya, seperti ini gerbongnya ini di sepanjang jalur lintas Purworejo hingga eh Kota Arjo hingga Purworejo itu ada halte Besole, halte Batoh, halte Grantung, halte Kenteng sama stasiun Purworejo yang jadi stasiun terminus jalur ini. Untuk saat itu pada 2010 tuh kereta terakhir yang beroperasi adalah feeder Purworejo. Ntar coba saya buka buka lagi. Nah, feeder, Kuta, feeder Kutarjo, feeder Purworejo. Feeder Purworejo itu menghubungkan dari stasiun Kutarjo hingga Purworejo yang ditarik oleh lokomotif BB300. Nih kondisi jalurnya saat ini. Sudah dipenuhi rumput. ini dengar-dengar ada rumor kalau jalurnya akan segera diaktifkan kembali untuk elektrifikasi dan stasiun Purworejo nya itu jadi kayak deponya depo KRL kan di sana ada pasar tuh sebelah stasiunnya nah pasirnya itu kan udah direbohkan karena sewa kontraknya sudah habis otomatis kan jadi lahannya luas nah mungkin lahan itu juga akan digabungkan dengan lahan stasiun Kutarjo yang sekarang eh Purworejo yang sekarang untuk dijadikan depo KRL Ini saya rekamnya pada tanggal 16 Juni 2022 Coba saya bentar lihat yang ke sana Yang sebelah sini Sebelah kan udah Di sebelah sini dipenuhi rumput semak nih Berat kosongnya 14 ton jadi jalurnya itu masih bisa berfungsi dari sekitar jembatan sana tuh sampai wesel wesel yang nyambung ke jalur hilir masih bisa buat langsiran lah kemungkinan nanti untuk foto-fotonya saya tampilkan di akhir video biar lebih jelas kalau ini pakai video kan banyak yang big like jadi nggak kelihatan objeknya dan videonya saya akhiri saja lah di sini jangan lupa like comment share dan subscribe serta nantikan video yang, video saya yang selanjutnya mantap dan ini ka fajar utama Solo akan segera melintas di JPL lagi uh, di JPL 613 Putarjo